terkait dengan jeruk. Ya, kalau jeruk merupakan salah satu produk unggulan di desa khususnya di dataran Molo dan selalu kami katakan bahwa jeruk memang ada di mana-mana tetapi jeruk Molo tidak ada di mana-mana. Tidak ada tempat lain untuk mencari jeruk Molo kecuali di sini. Ya, walaupun benihnya dibawa ke mana-mana tetapi keasliannya akan tetap ada di Molo.